halo halo bosku welcome back to channel kang in lagi ya guys ya oke kali ini seperti biasa main lagi bersama gue di 5 lain megawas bosku ya oke kita quick spin dulu bosku ya 30 kali quick spin dulu guys ya kita panasin mesinnya dulu bos ya, ya oke bosku ya baru datang atau baru klik video gue jangan lupa dibantu like comment dan dibantu subscribe juga guys ya buat kalian yang mau tanya bola sekitar bola seputar kalau wow, yang punya trik atau punya pola-pola kalian bisa komen saja ya. Kalau mau coba cek pola kalian bisa komen saja di bawah coy ya. Oke, kita lanjut ke in game ya Bosku. Kita spin spin dulu 30 kali spin. Oke, ada yang komen juga di luar juga, Bosku. masih bisa konek beruntun coy, atau Connect sambungan, Bosku. yang Sampai belakangan. belakang baru itu juga ada dua scatter juga yang enggak di class 13. Kecewa sekali, ya Bosku. Oke, not Biar kita langsung spin kira lagi, weh, weh, kiwi wi rawai sebelah, sekali ada dua dua mulu bos kira yang penting kira tritasi, konek-konek dulu lumayan bos kira, oke, masih kiwi spin spin lagi bos ya, ngomong-ngomong, di luar lumayan juga bos kira, saya suka tadi berapa kali, nggak di kelas, siwi, klik kelas langsung bawa bos, bos, nah, nah, nah, nah. gitu baru dibilang maksudnya woi oke buat kita seperti biasa lah ambil yang ya, bocah kanan atau enam saja bos enggak gak usah banyak-banyak respi yang penting kita perkaliannya kedua maksudnya setelah digital kita udah dipilih lapiin berapa kali maksudnya gak dikasih skeleper musya akhirnya dikasih juga maksudnya. oke enam kali udah kita dapat diperkalian 1530 dan 40 ya Oke, okay, spin pertama di klasiran misalnya belum ada will dan konek ini konek. Selain yang sekarang tidak ada will perkaliannya bosku ya. Bos, ya. Oke okay, sepuluh bisa lah. waduh aduh. Satupun will belum ada yang muncul bosku ya belum ada yang konek juga ya. Oke. Okay. Sepertinya lah, spin kali ini belum dikasih ya bosku ya. Oke masih dikonek koneksi koneksi saya langsung kan dengar ada wilner ini baru turun coba wismi, wilner kan nggak tuh dikasih please dong? No. Uh. Gitu ya bosku? Oke, okay. nah, yang kedek ini yang kusuka ya bosku ya lah, Michael ya bosku ya, saya kalian koneksi mengrecall, bosku yang sering soalnya bosku ya, loh bosku, ya. Lumayan, bosku ya. itu dikasih ada dua skater saya sekali nggak tiga aja, kalau tiga, wah ini yang gue bilang belum selesai sih, ngomong belum selesai udah ditambah lagi cuy Randa sekali tiga sekali termasuk dikasih penerang yang bisa terburuk nih bos Oke lanjut lagi bos biar ngomong-ngomong kita udah di kalsi dikasih banyak cuy lumayan udah will nggak dikasih kornet Oke dikornet nih, nih oke lumayan bosnya empat tiga krasi aja guys lumayan lanjut betos biar acar-acar yang penting kita dikasih bos biar nah yang konek cuma cek doang anjir oke okay. masih ada di free spin satu kali semoga bisa ada win yang gede boss, ya. di last pin ya please malah konek aja kagak cuy <laughs> oke okay, bosku 12 kali free spin ngeri bos ya langsung dikasih lima ratus jadi ini kita bisa naikkan bet nya bosku ya kita bisa naikin bed di berapa musim 4800 ini tinggal sisal satu Oke okay, let's go kita naikin dulu kalau oh, kita lalak lain ilangin kita cari yang koneknya bagus habis itu kita kaskan by free spin ya guys gitu. okay, ya well let's go. oke okay, bosku yang baru datang baru klik jangan lupa ya bos, dibantu like comment dan dibantu subscribe ya oke okay, lah ada, ada notif aktif juga lah ya <laughs> Ya, biasa lah bosku, sambil berikut sambil melakukan rapian ya. gini bosku ya. ada notis juga. Oke ada yang mau kita kelaskan dari free spin di empat kali delapan ratus bisa karena kita di nya segitu ya kita kelaskan sangat cilik bisa. Kenapa? Kue mainnya langsung di bet segitu gak apa-apa sih -apa. yang penting kita coba-coba saja bosku ya namanya juga lah game bosku. Wih ada aneh ya yang kurang apa tadi bosku? Ini bos. Biar. Gini, ya, bos. Oke, seperti biasa, ambil yang enam saja, bosku ya. Itu kan, kita masih ada sesuai kreativitas, cerita, seratus dua puluh tujuh, bosku ya. Kalau nggak dikasih ini kita kan masih ada balik modal, bosku ya. Oke, enam kali spin, tapi rata kan langsung dikasih. Saya sekali-kali nggak kontrak sekalian, tapi langsung sendiri. Ini bosku. Yang kayak gini Yang gue suka dari ini. Ini bosku ya. Sudah baik konek bisa langsung mega ke. <laughs> Dapatnya Mega aja ya. Bukan Mega lah biasa juga. aja mega Mekanya yang Minecraftan aja ya. Oke, Mas Wi, itu last spin lagi kita enggak dikasih konek lagi. yang penting. Balikin modal lah. Oke, ini ini ini. Oh, oke ini cuma 70 tanda tadi. Nice. Enggak apa-apa. Oke, last spin dapat angka nih. waduh Oke, lumayan sih oke okay, mega mas kira ya. lumayan mas kira ya. kita, di, kita lagi mas ya. oke okay, kita bisa lah spin-spin lagi nih kita belum nyentuh angka ya guys ya. kita minimal kita dikasih 1 kita geraskan mas ya, kalau udah di, dikasih 1 kita udahan ya. ini juga baru 6 menit jadi belum ada menit kita main ya. minimal kita upload hmm, 8 menit atau 7 menit kita geraskan lagi mas ya. Ini kalau kita buy ini. Durasi mungkin sudah lebih dari 6, itu cuma 7 menit ya, Bosku ya. Iya, Bosku ya. Oke, kita ambil yang enam lagi Bosku seperti biasa. Kenapa gue ambil yang enam? Karena pola kalian ini yang kecil aja. Ya. Catat, guys. Oke, let's go enam kali free spin. Semoga ini bisa lebih dari yang tadi, Bosku ya bos karena kita banyak empat ratus delapan puluh kami malah kita dapatnya satu ya iya yeah, gitu ya minimal terlalu langsung dikasih tujuh ratus tuh bos hmm, sering sangat biasa ya. oke lumayan dari yang tadi kasih delapan ya. ratus kita harus satu nih cewek cewek saya sekarang enggak ada wih wih wih wih wih wih seharian sekali guys gak ada win lah tuh bos gue ngelain nih lumayan hmm, ini dapat salah tuh enggak tuh bos gue. udah tembus bosku ya lah lumayan cuy masih ada dua kali spin semoga bisa tambah yang menggeligar satu lalilah spin please aduh depannya jelek tapi yang penting connect notepad 50 ya. oke lumayan oke udah 7 menit berapa nih 30 detik lumayan bos ya kita lah kemudian saya jangan lupa yang baru datang jangan lupa dibantu like comment dan dibantu subscribe nya juga ya. jangan lupa juga di share share oke okay, see you next time TV video berikutnya bosku bawa balik cuy